Salam budaya, semangat, sehat, warga masyarakat tergare bersama burpanya BNN, dengan Tonco, Kecopak, Banteng Rito, dan Sriban Tregalek Malam hari hadir di pajak ikut serta kampanye kami, perangi narkoba, rantas narkoba, karena itu perusak moral generasi. USA dan tidak ketinggalan bocong dan ibune kuat mangan sing enak mangan sing itu di dunia memang banyak kudanya hanyalah iman yang bisa menolongnya Hai kaulah muda kamu yang Ada Jangan tergoda Yang namanya Narkoba Itu Narkoba Sudah merajalela Obat oh, raya Kau oh, juga neraka Jangan dimakai kamu bisa disidak, jangan dibawa, bisa masuk penjara. Hai hey orang Indonesia, jangan tergiur narkoba, merusak moral generasi bangsa. Hai hey orang Indonesia terkiur narkoba larangan agama juga musuh kuara, kuara, kuara, kuara, sama ajalela obat bahaya muncul dari neraka jangan dimakan kamu bisa disidang jangan dibawa bisa masuk penjara hai hey orang Indonesia jangan tergiur narkoba larang anak kama juga musuh negara Hai hey orang Indonesia jangan terkiriur agama perusak moral generasi bangsa sirop manungso singiling lan waspoto ayo manomba Parang yang mau besok zaman Westuwok narkoba singkirono Tresno agomo yang pengin umur tua narkoba sing Awal <oysters> giri yo yo Kita kita sekarang saking sasol Oh. Ya ya, ya ya, asir asir, tas ya kerja bareng seriman tergalak, EO, Kumur seder, saja enggak saudara ngeliat kumlembang We oh. PnN ya lih sergap, ya mak yo, <laughs> ya <laughs> <Halo, nalo. laughs> Yo. Awas. Heeh. Loh, sigra kang katon lenggat lenggut kang ani tekudoh caran ke pang terus kuman, ka. seni tarif kang aran caranan sigra kang katone rampa lenggat lenggut angani tekudoh caran ke pang terus kuman, yang si yo, wo eh wo eh eh eh eh eh yo yo. Pergala, pergoyang Gedegoh Kulo Kang, Mas Kuo, Kang Mas Joko Purwito, Parisata Jumen, Kang Mas Godin, Galang, Bapak David Kepala Kabupaten Monggo Wat Coklat Melak Gak usah teror buat alun Sapi, tengah ratri teranyo hake kuong lamon datang sendiri buang panis jabon Branyo ngaken Yeah Yang manis bersama BNNK Kabupaten nope Tergalek berantas narkoba perangi narkoba budan Atya tak Rasakan rasa kangen sesadengan sumerdal negatif lama lama terlingat sang Saya patik Aku belum Aku Si koparoh, satu tora terdas papa Awas ayo ayo ayo ayo ayo ayo ayo ayo ayo ayo ayo ayo awas baru kali ngapa? salah, salah Itu itu itu. ya. yo yo Oh, ya, ya. Yes. awas liawas ya, <laughs> Yo, go go go go go Yo, yo, yo, yo, yo. yo, hey, yo, lah selamat bayar yo Ya, untuk rute kerja batu.